Baiklah, para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bankimina akan memberikan informasi terbaru dan vitamin bahagia pastinya dari idola kesayangan. Ke kabar pertama, kita lihat persahabatan unggahan terbaru dari akun Instagram Leslor Entertainment kita lihat persahabat ya ada sebuah postingan foto keluarga kecil leslar satu kata yang menggambarkan keluarga ini tuh kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan coba kalian gambarkan keluarga leslar dengan satu kata selain kata romantis dan bahagia ada kata apa lagi sih yang cocok untuk keluarga leslar hashtagnya leslar bertanya tuh leslar bertanya persahabat ya satu kata nih untuk keluarga Lesti Rizky Bilar yang menggambarkan persahabat ya untuk satu kata nih kita lihat aja di kolom komentar banyak sekali respon yang diberikan oleh para sahabat ya ini dari akun Instagram kalau jadi sahabat dan tinggal jadi mengatakan romantis bahagia romantis bahagia romantis bahagia wow masya Allah banget ya tentu yang dimaksud. Selain kata romantis dan bahagia kita, Coba kita lihat persahabat ke komentar lain Dari akun sahabat Leslar Taiwan Mengatakan sempurna Wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain Dari sahabat rating Leslar Mengatakan gemoy Katanya tuh selain sempurna Ada gemoy juga untuk keluarga Leslar ya Ada tentunya komentar lain juga dari akun Teddy Ilal Kejora Mengatakan Terlalu banyak kata Min Gak cukup satu kata untuk menggambarkannya Wow, Masya Allah banget ya Memang betul sekali Tidak hanya cukup satu kata Untuk menggambarkan keluarga Leslar Karena banyak sekali kata Yang tentunya pantas Untuk keluarga Leslar Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Dan mudah-mudahan Rumah tangga Les bilar Langgeng, bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik berikutnya kita lihat juga ada sebuah postingan terbaru ini vitamin bahagia banget untuk warga Konoha. di laman akun instagram pribadi dedek lasti ini mengunggah sebuah pasingan foto cute manja dari BBL ini momen foto yang baru diunggah oleh bunda lasti kejuaraan masya Allah BBL si ganteng, si gemes mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjadi anak soleh Anak cerdas dan membanggakan Kedua orang tuanya Amin Di postingan ini pun Dedek Alessi Kejora menuliskan sebuah kalimat Masya Allah anak siapa ini Al-Fatih Waduh anak siapa ini ya lucu banget Katanya luar biasa Komentar pun banyak sekali diberikan Ya ini dari Dunia Leslar Mengatakan Masya Allah anak ganteng Al-Fatihnya Bunda Lesti dan Papa B, Gemes banget katanya tuh luar biasa ya Responnya ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Ferry Fernandes Ternyata Ferry juga ikut berkomentar Enak banget tidurnya kata Ferry ya Luar biasa <laughs> Ada juga komentar lain dari sahabat Bunda Lesi Kejora yakni dari Salsa Indra Jaja mengatakan Hai kangen banget sama baik Katanya tuh wow Salsa kangen banget ya sama BBL dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Ada komentar dari Uyaina Arsyad mengatakan uh, di kolom komentar juga dengan memberikan emot bahagia Wah Masya Allah banget Dr dr3rani juga mengatakan nih dalam kolom komentar gemes katanya tuh Wah banyak sekali persahabat ya komentar yang diberikan di postingan ini ini luar biasa banget. Satu jam yang lalu diunggah oleh Bunda Lesti, untuk like-nya saja sudah di angka ratusan ribu. Wow, fantastis banget. Satu jam sudah seratusan ribu nih untuk like di postingan Bunda Lesti. Ini sih luar biasa banget. Mudah-mudahan semakin banyak doa, support yang diberikan oleh orang-orang baik yang tulus mencintai lensla dan kita lihat juga persahabatan yang salvo dengan kalimat komentar dari Kak Marjin Mengatakan, mau fotonya katanya tuh, langsung gercep banget nih Bunda Lesti Kejora membalas Meluncur, kata Bunda Lesti ya, wow Tumpen banget ya Bunda Lesti gercep membalas komentar dari Kak Marjin Ini sih luar biasa, antar biasa Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik, Masya Allah